Tuhan akan terus mengalir Nerju musa yang dituhannya semua mimpi Terbalungkan kami Bersama mata Aku terbang sampai ke langit Tubuhnya pun indah ku pandangi kucing mulus dan seksi Wajahnya seperti sang bidadari Dan ku peluk dia sampai mati Rambutnya pun indah bagai putri Mirip ikan gini Mataku terbang sampai ke langit Tubuhnya pun indah pandangi, Bukti mulus dan sehat Aku terbang sampai ke langit Tubuhnya pun tindahku pada angin Kucing, mulus, dan seksi Memuinkan seperti sang dan angin Memungi dunia sampai manting Memungi jahun indah bagai putri Mirip ikan gini